Selamat sore teman-teman. Ya, teman-teman kita dokumentasikan dulu ya pertemuan kita. Mari dibuka eh, kameranya, silahkan. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang grup function. Hari ini kita akan bahas tentang grup function, tapi sebelum ke materi grup function, saya ingin review dulu pertemuan kita dari awal sampai hari ini ya, teman-teman. Jadi, saya gunakan CLS. Ini pertemuan kita yang pertama. Waktu itu kita uh, mulai instalasi menggunakan MariaDB. Belum ada sintak ya, baru sintaknya sederhana sekali. Kemudian di pertemuan kedua, kita mulai kenal dengan perintah Silek. Apakah ada yang masih ingat? Sintak yang kita coba pada saat pertemuan yang kedua ini, silahkan boleh di-unmute. mikrofonnya menyebutkan nama ya, supaya saya bisa set poinnya. Waktu pertemuan awal di select statement ini, kita kenalan dengan salah satu sintak. Boleh sebutkan salah satu sintak yang teman-teman ingat di awal, Evan. Evan. Okay, Oke, boleh. Oke, Evan. Uh, yang pertama kita pelajari syntax-nya adalah uh, select, Book. Jadi kita memilih uh, apa ya? Disebutnya tuh tabelnya atau database-nya, mungkin. Oke, okay. terima kasih Evan. Yeah. Lanjut ke pertemuan ketiga, kita waktu itu belajar conditional select statement. Jadi setelah select statement aja kita plus ada conditional select statement. Apa yang teman-teman ingat waktu pertemuan ketiga ini? Boleh kata kuncinya, hey, bu atau sintaksnya? Ya, silakan Moses. Yang pertemuan ketiga itu yang yang ini bukan bu select from department yang where gitu. Betul. Yang where department name. Terus yang order by yang rutin bilang apa? ngurut-ngurutin dari face scanning. Oke, okay, betul. betul. Ada tiga kun kata kunci. Lanjut lagi, pertemuan keempat. Pertemuan keempat, ada yang mau cerita? Di sini kita belajar function loh. Saya mau minta jawaban dari teman-teman, tiga orang. Silahkan. Ya. Saya mau coba, Bu. Stefanus, silahkan function mungkin yang paling diingat, Stef. Ah, itu, Bu, yang gabung-gabung, yang concat itu Concat. Terima kasih, Stefanus. Selain market, apalagi? Saya, Bu. Bantu saya sebutkan nama ya. Franciscus. Franciscus. Yang itu, Bu. Select repeat. Repeat, oke. Okay. Satu lagi untuk function. Ya, ibu. Girlie. ya Silahkan share. ya Ini apa yang? uk sama l Oke, okay. upper case, lower case. Terima kasih, Sia. Kemudian pertemuan kelima, pertemuan kelima kita bahas tentang lanjutan function, lebih tepatnya tentang oh, dead function. Oh, oh. Ya silakan Juan. Uh, di pertemuan lima itu kita belajar tentang ini dead format. Dead format. Ada uh, cure dead, ya, current dead, sama now. Oke, okay. satu lagi, masih ingat nggak? Kan? satu lagi udah sih bu cuma itu aja ada yang ingat nggak ya, teman-teman bisa bu bisa Nisa silakan Nisa, Nisa. Silahkan, Nisa. Uh, itu sis dead sis dead betul oke okay. kemudian teman-teman sudah kerjakan juga latihan-latihannya saya sederhana sekali karena memang uh, nggak susah gitu ya query itu nggak susah Hari ini kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu tentang group function. Buat yang udah lihat materinya, hari ini tuh kita belajar ini. Yang sekarang itu kita lanjutkan dengan materi group function. Di sini kita diminta untuk mencari, kita bisa pakai fungsinya untuk nyari nilai paling besar, nilai paling terkecil, kemudian nyari rata-rata, mencari jumlah menghitung baris, kemudian kalau mau dihitung nama kolomnya juga bisa, baris dalam nama kolom tersebut juga bisa, atau kita mau hilangkan duplikasinya juga bisa, ya seperti ini. Nah, grup function ini biasanya sih dipakainya buat hitung-hitungan, ya karena kan nggak mungkin nyari nama yang terbesar nggak ya, ini pasti yang hubungannya dengan gaji, gaji terbesar gaji terkecil, seperti itu. Kalau di data kita sih berhubungan dengan gaji, seperti itu. Nah, dari contoh-contoh grup function ini, apakah teman-teman ada pertanyaan? Pasti sudah lihat ya uh, ininya. Sudah lihat videonya, pembahasannya. Apakah ada pertanyaan bisa, tentang function-functionnya? nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita hari ini bisa siapa cepat dia dapat? kecuali yang nama-namanya tadi sudah mendapatkan nilai. Bisa ya teman-teman? Bisa sih, kayaknya. Ah, ya bisa. Oke, saya buka share screen ya. Jawaban teman-teman itu langsung share screen. Jadi bagusnya menyebutkan nama ya. Apa ya Kalau mau jawab pakai hati aja, biar Michael-nya baca <laughs> siap okay. yang duluan. Mike, ini cuman satu layar, jadi harusnya nggak susah ya, Mike? Iya, C. Oke, okay. kita group function dulu. Silakan teman-teman siapkan shell -nya. Kemudian, jadi nanti kalau menjawab, teman-teman bisa live untuk ketik sintaknya. Apakah teman-teman memahami instruksinya? Jadi, tadi ada beberapa orang yang Sampir. jangan supaya teman yang lain dapat nilai maksudnya. Ya, uh, jawabannya ditulis menggunakan shell, kemudian share screen-nya sudah dibuka. Jadi, silakan teman-teman boleh uh, angkat tangan. Eh, angkat tangan, berikan hati di reaksinya supaya nanti koko asistennya bisa pilih namanya dan teman-teman yang disebut namanya oleh o Michael. Share Screen untuk jawabannya. Siap ya teman-teman. Sekarang materinya yang grup function dulu ya teman-teman. Silakan menyebutkan dari data yang ada di tabel di database HR nilai terkecil berapa sih gaji yang paling kecil dari data kita di database HR yang paling kecil gaji rata-rata. Yang gajinya paling kecil. Dari 10 data karyawan yang gajinya paling kecil. Silahkan. Belum ada Evan belum Evan udah? Silahkan di-share screen. Yo. Belum ada hati nih. Hatinya belum muncul. Ya, jangan sihat jawaban. Mike, dicek di chatnya ya, Mike. Saya nggak kebaca soalnya. Iya, Ci. Belum ada yang tangan, <laughs> sih. Ini Ci. Masih sepi. Iya. Tapi sebetulnya saya lihat yang nafsu tuh Ci, ya udah jawab ya, saya, Cini. <laughs> Ya, Napsu gitu, pengen jawab gitu. Ini udah jawab juga sih. Oh, boleh. <laughs> Ayo nilai minimal. Gaji yang paling kecil. Berapa itu gaji yang paling kecil? Bernadus. Ya, Silahkan Bernadus. Boleh. Share. Langsung share screen. Bu. Ya, betul. Share screen dan live. Uh, sudah nampak Ya, silakan. Bagaimana jawabannya? Uh, jadi saya select semua select yang minimal dari kolom salary dari tabel employees. Nah, pas saya enter, saya dapat yang minimalnya si Stephen King bu. Oh, oke. Okay. Bernardo, saya perbaiki sedikit sintaknya ya. Mestinya tulisnya ya. select langsung min salary aja. Nah, harusnya seperti itu, Ber. Bernadus harusnya uh, langsung aja select min salary. Karena hasilnya itu nggak sama. Memang ini kalau di Maria MariaDB, dia uh, penulisan kayak gini nggak dibilang error sih. Dia tetap terima aja. Tapi sebetulnya penggunaan function untuk gaji paling kecil itu langsung aja select min salary. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Kemudian berikutnya, kita belum pakai grup baik soalnya ya. Terima kasih Bernadus. Berikutnya, siap-siap teman-teman. Dari 10 data karyawan yang punya gaji itu, totalnya itu kalau dijumlahin semuanya di kolom salary itu berapa sih? Totalnya berapa? Total salary. Pin silahkan. Um, saya coba ya, Bu. Ya, kan? Aduh, kelihatan nih. Nah, apa, apa deh. Yakin, kawan? Hah? Oh iya, benar salah. Maaf. Oke, betul Pin. Teman-teman, jadi kalau menjumlahkan menggunakan SUM ya. Lanjut, berikutnya. Terima kasih Pin. Kita kan tadi udah tahu tuh jumlah dari kolom yang ada di jumlah dari data yang ada di kolom salary di tabel employees itu sudah ada di tadi yang sintaknya Pin ya. Sekarang saya mau tahu gaji total gaji itu tuh. Dari berapa orang? Berarti nanti tampilkannya total gaji yang tadi punya PIN, dan tampilkan jumlahnya itu dari berapa orang, dari gaji berapa orang. Kalau misalkan di data itu ada 10 data, berarti tampilkan gaji yang tadi total dengan 10. Silahkan, ada yang bisa. Nggak boleh pin lagi ya, yang lain. Jumlah gajinya sudah ada. Kemudian jumlah berapa orangnya. Silahkan. Bukan, bukan pakai wear. Ayo teman-teman, nggak susah ini. Masih yang belum ya, Cik. Belum ada yang masih belum tuh, Stefanus udah nggak sabar pengen jawab. Ayolah teman-teman dulu oh, yang kok lain. Santai-santai. <laughs> <laughs> Yo guys. Oke, okay, Immanuel silakan. Immanuel. Iya, maksudnya gini ya, Ci, maksud soalnya. Betul. Nah, saya pinjam sintaknya ya sekalian. Jadi kalau kalau punya Emmanuel ini sum salary count salary. Kalau teman kalau nulisnya count salary berarti uh, yang dihitung adalah baris data salary. Kalau teman-teman mau hitung keseluruhan baris yang ada di tabel employees ini, teman-teman bisa juga pakai count bintang. Jadi sama aja. Mau count salary, ini berarti ngitung baris datanya, 10. Kebetulan 10 enggak ada yang 0. Kalau mau count first name juga bisa, karena jumlahnya 10. Kalau mau pakai count bintang juga sama, jumlahnya 10. Kebetulan di data yang tabel employees tidak ada nilai nol. Karena tidak ada nilai nol, jadi dia uh, kehitung semuanya. Tapi kalau tiba-tiba ada, ada nama karyawan yang gajinya nggak ada gajinya kosong nul maka dia akan mengeluarkan data di sini itu sembilan karena ada satu karyawan yang kosong ceritanya seperti itu ya teman-teman boleh di enter immanuel silahkan nah ini count bintang tuh gunanya untuk menghitung baris uh, semua dari tabel dari uh, tabel tersebut kayak gitu apakah bisa ngebantu contoh tentang countnya count boleh sebutkan nama kolomnya Count bisa bintang, kalau count bintang tuh berarti count semuanya. Atau bisa pakai count distinct. Kalau count distinct itu dia data yang duplikat nggak akan muncul. Jadi dia di, dihilangkan duplikasinya. Seperti itu. Ya, Terima kasih, Emanuel. Berikutnya. Tampilkan rata-rata gaji dari 10 karyawan tersebut. Silahkan. rata-rata gaji dari 10 karyawan tersebut. Eh, aduh saya nggak kelihatan. Rifki dulu atau Arya dulu? Mike? Rifki dulu, Ci. Oke, Rifki silakan. Uh, Oke, okay, Cik. Sebentar ya. Uh, kedengaran nggak, Cik? Ya, kedengaran. Silahkan di-share jawabannya, okay. Riki. Oke. Okay. Tadi rata-rata gaji dari 10 karyawannya Rata-rata ya? gaji dari karyawan. Karyawannya kan cuma 10. Tadi sudah di-count jumlah, jumlah datanya 10. Jadi silahkan cari rata-ratanya. Uh, Oke. Okay. Jadi saya pakai. Nah ini teman-teman nggak -teman, usah pakai Count Bin app, eh, nggak eh. usah pakai Select Bintang, Rifki. Kalau mau jadi. pakai Select Bintang itu dia memang untuk menyeleksi seluruh isi dari tabel employees. Kalau sekarang kita maunya hanya mencari rata-rata dari kolom uh, salary aja, jadi langsung aja average salary. Oh, langsung aja gitu ya. Langsung aja. Jadi jangan kon jangan bintang koma f avg ya kalau di DBMS lain select bintang koma teh enggak jalan. Okay. Jadi memang dia hanya sirak bintang aja. Oke, okay. terima kasih Rifki AVG Avery. Oke. Okay. Sekarang kita mulai ke uh, ini ya, function fungsi bersarang ya. Naik tingkat ya soalnya. Tadi kan punyanya Rizki itu ternyata rata-ratanya ada koma-komanya ya di belakang. Nah saya nggak mau ada koma-komanya. Gimana caranya? Jadi nilainya betul-betul yang sebelum koma aja. Jadi nanti hasilnya tidak ada koma-komanya. Silahkan Yes. Apakah ada yang sudah berhasil? Uh, pakai, pakai round bukan, Bu? Kalau pakai raun berarti ngebuletin Kalau cuman hmm. mau buang komanya, ada satu lagi fungsinya. Ingat nggak, Devin? Yang truncate itu bukan, Bu? Betul. Truncate itu. Okay. Sudah dijawab sama Devin, truncate. Silahkan, teman-teman, dipakai truncate-nya. Gimana caranya supaya rata-rata gaji yang tadi sudah di... Tuliskan oleh Rifki itu nggak ada komanya di belakangnya. Saya boleh mau nyoba? Silahkan Arya. Ini, uh, gini, gini bukannya bu? Oke, coba dijalankan. Sintaknya. Ya, betul jawabannya. Jadi, teman-teman, Arya boleh bantu saya di blok yang average salary. Nah, yang diblok oleh area average salary itu adalah fungsi grup yang tadi mencari rata-rata gaji, kemudian kita gunakan penulisan bersarang di mana average salary itu kita enggak mau ada komanya. Jadi kita mau potong sampai sebelum koma. Gunakan function truncate, cara pakainya seperti kemarin waktu teman-teman menggunakan truncate aja. Kan contohnya pakai angka langsung. Kalau sekarang kita pakai rata-rata gaji yang ada komanya, kita kasih koma 0 supaya dia dipotong angkanya sampai ke yang sebelum koma. Seperti itu, teman-teman. Sip, Arya, terima kasih. Ya Bu. Berikutnya. Oke, semuanya kayaknya udah masuk ya. Babak pertama sudah selesai tadi. Sekarang kita lanjutkan babak yang kedua. Babak yang kedua ini, caranya adalah begini. Jadi, misalnya ada teman kita, saya misalnya tunjuk Moses ya. Moses Ngacung. Apa namanya? pakai reaksi hati kemudian kalau Moses duluan duluan berarti Moses oh, ya. Moses duluan berarti Moses akan membuat soal sederhana untuk teman-teman kemudian nanti yang eh, ngasih hati yang kedua itu yang akan menjawab pertanyaan Moses kalau pertanyaan Moses bisa dijawab maka Moses akan mendapatkan dari 100%. Tapi kalau pertanyaan Moses nggak bisa dijawab, berarti Moses nggak dapat nilai. Saya pakai contohnya Moses ya, seperti itu. Bisa paham nggak, teman-teman? Jadi, e, nanti yang misalkan angkat tangan, mau ngasih soal, contoh lagi Moses. Moses bikin soal, kasih ke teman-teman. Kalau temannya bisa jawab, berarti Moses akan dapat e, poin 100. Bukan yang jawab yang dapat poin 100, tapi Moses yang bikin soal yang dapat poin 100. Oke, okay, Ci. Oke. Okay. Nah, berapa jumlah soalnya? Jumlah soalnya cuma 5, jadi yang bisa ngasih pertanyaan cuma lima orang, yang jawab cuma lima orang, oke? Okay? Sekarang coba soalnya dari teman-teman, kemudian teman-teman coba soalnya itu apakah bisa dijawab oleh temannya yang lain. Kalau temannya bisa menjawab, maka Anda dapat poin 100. Silahkan. 3, 2, 1, silahkan. mases mases mau pakai sialnya untuk ngetik soalnya. Jangan, bukan sintaknya ya, Moses, tapi uh, sintak soalnya. Atau mau unmute boleh juga. Oh, aku mau ngasih. Ini bebas kan, Bu, soalnya. Bebas, bebas, bebas. Mau ini apa? Kalau terjadi salah jawab, Moses baru dapat poin. Oke. Okay. Mau pilih uh, kolom first name, tapi uh. pengen di pengen di huruf besarin semua. Silakan, Stefanus share screen staff. Ya. Oh, saya. Jadi buka. first name huruf besar semua ya. Ya, betul. Iya, yes, okay, Steve. Coba. Oke, okay, Moses. Ini ya. Sudah kelihatan kan? Oke, okay, betul, Stefanus. Terima kasih. Oke, okay. okay, Bu. Makasih, Steve. Moses dapat 100. Soal yang kedua, silahkan Siapa yang mau buat? Shirley. silahkan silakan. saya tulis dulu ya. Soal dari Shirley, teman-teman silakan disimak. mau bikin kolom first name tapi kolom first name dari tabel employee cuman first name-nya diganti jadi nama depan. Berarti mengganti nama kolom ya, silakan teman-teman yang bisa menjawab. Share eh, dikasih ini, hayo-hayo, yang bisa dapat satu sakunya. Ayo, oh, semangat tuh, dikasih hati deh. Nama depan ya. Ada yang berhasil menjawab silakan bisa jawab, di sharekin langsung jawabannya ya. Rifki silakan. Tadi uh, sebentar ya Bu ya. Tadi select kolom column... Eh, di-share screen aja. nih. first name gitu ya. Terus, uh, sebentar. Nama kolomnya, nama depan ya. Oke. Okay. Jadi, uh, sebentar. Kalau jawab please harus huruf gede ya. Oke. Okay kutipnya dua seperti ini. GS uh, itu kutipnya 2 Kutip ya. Oke. Hmm. Oke, okay. okay, Shirley mendapatkan poin. Soal yang ketiga. Silahkan. saya boleh bu France France mana France silakan France hmm. Vicky, boleh di ya ya France juga boleh star bintang ya mengganti kesalahan nama gitu Bu ya eh ke teman-teman jelasin ya teman-teman tampilkan menampilkan misalnya kan kita uh, ada suatu data misalnya saya pakai nama Ibu Meliana jadi jadi dia apanya itu ada keselanda jadi Meliono jadi harus diganti O nya jadi A gitu Oh, diganti jadi A. Silahkan teman-teman yang bisa menjawab yeah. siapa. Nisa, silahkan Nisa. Share screen kan ya, Bu? Betul, jawabannya langsung di share screen. Mm, bentar. Kalau oh, Nisa berarti jadi Niso ya, Niso jadi Nisa. Eh, kan misalnya salah kan tadi teh? Ya, pokoknya oh jadi A aja, kata Franciscus. Oh jadi A. Eh replace-nya nanti Ya yeah, betul, Franciscus mendapatkan poin 100. Soal keempat. Saya mau, soal. Hatinya mana hatinya? Juan, silakan. Yang uh, pertama gitu, Juan. Soalnya, yang. Oh, gini aja deh. Uh, aku mau soalnya itu. Urutkan gaji dari yang terbesar terkecil kecil. Udah gitu nama kolomnya itu gaji. gitu Urutkan gaji dari yang terbesar atau kecil. Nama kolomnya gaji. silakan teman-teman. Juan, dihayo-hayo temannya. Ayo teman-teman, demi aku dapat 100. Tampilkan gaji terbesar sampai gaji terkecil. Nama kolomnya gaji. Yang jawab ditraktir. <laughs> Ayo, teman-teman. Udah boleh nih, double. Yang nggak boleh, Juhan jawab sendiri ya. Itu nggak boleh. Ayo. kalau Dev mau coba kirim dulu. Hati, yuk! Kenapa, Bu? Ya, silahkan dijawab. Mau menjawabkah? Nah, pin mau lagi? Silahkan. Oh, belum, belum. Pin boleh, pin silahkan langsung siap screen pin saya jelek bu ya silahkan pin Demi, demijuan gimana sintaksnya oke okay. sintaksnya ini salary skaji from employee order by salary desc descending ya yeah. descending ya yeah. oke okay. Berhasil. Oke, terima kasih 100 untuk juan. Terakhir yang kelima, satu soal dari teman-teman, silakan. Ayo soalnya teman-teman siapa yang mau membuat soal terakhir? Stefanus, Stefanus, ya, silakan Stefanus. Iya, uh, soalnya, soalnya gini, jadi uh, tampilin kolom nama lengkap sama gaji ya. Nah dalam nama lengkap uh, itu, apa, yang kapital cukup huruf uh, pertamanya, eh huruf pertama lagi, nama pertama kapital, terus digabung sama nama terakhir, terus tampilin gajinya juga dari yang terbesar sampai yang terkecil gitu. Eh bentar, saya saya mening tulis aja deh. Boleh. <laughs> Takut kelewatan, teman-teman. Tampilkan nama lengkap, minta nama pertama, nama first name-nya huruf besar, dan gaji urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. <laughs> Itu disimplified di aja Tuh, deh. Sudah disederhanakan oleh Stefanus. Jadi nama, nama lengkap sama gaji terbesar ke kecil. Yeah. Nama lengkapnya itu digabung. First name, nama name. lengkapnya digabung. Pakai spasi gak, Steph? Gak usah. Pakai dong, Bu. Oh, pakai. Tuh, harus rapi ya nama lengkap. Langsung buka CLS ya, catatan kita ya. Udah pernah itu. Ayo, teman-teman. Kita ganti yang berikutnya pada pukul 4 ya, sekarang enam Mudah-mudahan dalam beberapa menit teman-teman ada yang jawab. Silahkan. Stefanus dihayo-hayo temannya. You guys. Moses, toh. Moses, silahkan. Moses, ini double juga nih Moses jadinya. Silahkan Moses, semoga jawabannya benar. Di share screen. itu ada Franco minta database ya, Bentar. Franco bisa download di CLS ya, ada di CLS MeliDB mah. Nah, teman kita membutuhkan file. Dari saya juga ada sih, tas saya kirim. Saya kirim di chat juga tuh, silahkan digunakan, Ranko. Tampilkan nama lengkap. Oh, Oke, okay, lagi ngetik. Tadi nama lengkap sama gaji ya? Nama lengkap dan gaji. Nama lengkapnya, nama depannya harus huruf besar semua. Kapital, oh enggak Bu, kapital maksudnya. Kapital semua ya. Gajinya diurutkannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oh enggak Bu, maksudnya enggak eh. di caps lock gitu, cuman capitalize aja gitu. Yang pertamanya doang. Oh, huruf pertamanya aja. Kayaknya datanya nah. udah udah capitalize. Iya. Uh -uh. Cuman tadi saya mau nambahin yang yang nama keduanya jadi kecil gitu. Cuman oh. ya udah. <laughs> nama berarti yang pertama biasa, nama keduanya huruf kecil. Juan boleh sudah. jalanin dulu sintak yang ini nanti kita cek sudah memenuhi pertanyaan Stefanus atau blu? sudah menjawab pertanyaan Stefanus atau belum. Nah, ini berarti minta pas step Huruf kecil gitu ya, staff? Ya, iya, tambahin oh, ini deh. Silahkan <laughs> Juan. Eh, salah, Proses. <laughs> silakan Silahkan, buat supaya huruf last name-nya huruf kecil semua. Itu keren, jadi dapat dua-duanya nilai yang tadi jawab: nisa, pin, sama rifki. Uh, last lastream-nya yes. yang di eh, Iya benar, lapis. benar benar. Benar. <laughs> Aku salah. Salah baca. Gini, Yo, sip. Oke, okay, okay. Terima kasih, Mbak. Moses. Berikutnya. Selanjutnya, soal dari saya lagi. Ternyata dari eh, apa namanya? Tanya jawab kita, kemudian teman-teman bikin soal, ada satu kata kunci yang dilupakan loh. Kalau fungsinya tadi teman-teman udah bisa kasih contoh, kemudian uh, tampilkan juga di sintaknya. Ada satu kantak kunci yang nggak disebut-sebut nih. Apa tuh? Format Dua, format kan. Dua sih sebenarnya, yang satu kan belum dijelasin. Saya hey, Bu, where? Where format ya, Bu. Bentar. Dek format. Mana hati? Hati, hati. Kelas kita penuh dengan hati, silakan. Oh, aduh, barengan shirly deh shirly disting masuk nggak sih? eh disting enggak, ada, itu belum. Oh, enggak gitu. kalau disting tadi udah ada tadi udah ada hmm, oh, kalau yang current gitu-gitu disting udah ada ada tuh satu kata kunci between and book enggak kata kunci utama satu aja yang sebenarnya itu disebutin tapi belum kesebut aja dari tadi. Saya tunggu-tunggu loh teman-teman bikin soal itu. Where, Bu? Where? Oke, okay, betul, Pin. Where? Yeay! Mana, Pin? <laughs> Oke. Okay. Nah, maka kita akan keluarkan soal where. Ko Michael, sudah siapkah? Masih dibuat, Ci. Oh, oke. Okay. Dari saya dulu. Sekalian menjelaskan grup bayi ya buat teman-teman. Apakah sudah tampil sial saya? Jadi, teman-teman, hari ini kan kita belajar kata kunci baru sebetulnya. Namanya grup bayi. Nah, penggunaannya itu di hari ini. Minggu depan, kita akan kenalan dengan kata kunci baru lagi, namanya having. Nah, yang tadi saya tunggu-tunggu untuk teman-teman keluarin adalah where. Tapi nggak keluar. Jadi, teman-teman, selama tadi soal, itu yang keluar hanya yang projection aja Projection itu berarti nyeleksinya kolom, tapi tidak menyeleksi baris. Nah, kalau menyeleksi baris kan kita harus pakai where. Betul ya, teman-teman? Nah, teman-teman harus pahami WHERE, karena minggu depan kita akan belajar HAVING. HAVING itu dia cuman digunakan untuk group function. Jadi, nggak boleh kebalik-balik penggunaannya. Nah, sekarang kita kenalan dengan WHERE, balik lagi kenal WHERE. Coba dari data ini ya, mohon tampilkan data karyawan yang kerja di VP ad VIP, apakah ada yang bisa menjawab? <laughs> yang lain, yang lain. Saya mau nyoba Bernadus, silakan. Ade VIP ya? Bernadus. Ini bukan Ade VIP, betul. Jadi select from select bintang karena tidak minta syarat apapun bintang teman-teman udah bisa ya select apapun tadi udah pakai function nggak pakai function digabung bersarang udah bisa select bintang from employees where job id sama dengan advp nah terima kasih bernardus saya ya, lanjut sama -sama. lagi nah teman-teman harus kenal dengan kata kunci group by group by itu buat mengelompokkan jadi misalnya gini kalau tadi kan kita pakai select rata-rata gaji, salary, saya langsung ya sebaris aja from employees. Ini hasilnya kan rata-rata gaji dari sini kan teman-teman benar kan? Sekarang kalau pakai group by buat apa? Where teman-teman tadi udah bisa. Nanti Komaika akan keluarkan satu soal juga untuk where. Ini saya mau jelasin tentang group by. Group by itu buat mengelompokkan. Kalau teman-teman ketik seperti ini select uh, job ID gitu ya, job ID, comma, average salary. Ini hasilnya nanti error. nggak bisa uh, kalau ia muncul juga datanya enggak sesuai dengan yang diminta Tuh, dia tiba-tiba ngeluarin AD press doang ya. ininya nggak tahu rata-rata dari mana seperti itu memang kalau di sini ini tuh tidak langsung muncul error harusnya sih ini muncul error kalau di DBMS lain tuh muncul error di sini enggak nah tapi ini tidak menjawab padahal maunya itu kita menampilkan data rata-rata gaji per job ID jadi berdasarkan job ID nah kalau seperti itu berarti cara ngitungnya secara manual kan ADPRES ini rata-rata gajinya segini karena nggak ada lagi kan cuma satu ADVP berarti tujuh 17000 tambah tujuh 17 belas dibagi dua benar enggak kalau IT Pro berarti ini ditambah ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi lima seperti itu nah yang IT Pro ini kan berarti harus ngitung rata-rata gajinya kan kalau cara jawab teman-teman seperti ini tidak menjawab Nah, gimana caranya supaya kita dapat rata-rata gaji per job ID? Caranya, kita menambahkan kata kunci group by. Jadi, tulis di sini, panggil uh, job ID. Jangan dipanggil dulu deh. Kita tampilkan rata-rata gajinya dulu. Average salary from employees group by. Job ID Maka hasilnya adalah seperti ini Nah kalau seperti ini kan kita jadi bingung Gimana caranya supaya kita tahu namanya bahwa ini adalah rata-rata dari ADVP Oh ini dari IT pro dan seterusnya Caranya kita tampilkan nama job ID-nya Select job ID Kemudian rata-rata gajinya dari tabel employees group by. Group by itu buat pengelompokannya. job id. Maka di sini ketahuan, oh ternyata dia ngurutin ya, ngurutin A, V. Nah ini, tuh kan kalau sebelumnya kita jadi bingung kan, apakah ini urutannya kayak gini? Ternyata sekarang jadi betul datanya bahwa ADPRES itu rata taganya 24.000, ADVPP 17.000, betul. Nah ini ternyata fee account, yang 9.000 itu fee account, finance bener ya 9.000. Kemudian FE Managernya 12.008, IT Proc-nya 5.760, seperti itu. Tadi kebetulan urutannya di sini 12.08, tapi ternyata ini kebalik antara IT Proc sama fi Account, seperti itu. Nah kalau sudah ada nama job ID-nya kita jadi enak, berarti... Uh, berarti sudah tahu bahwa rata-rata gaji ini adalah untuk job ID yang ini. Nah inilah gunanya group by. Sampai sini dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Bu mau nanya. Boleh, samaan silakan. Kalau nambah order by lagi bisa nggak setelah bisa. group by atau? Sebelumnya? Bisa. Order by oh. lagi bisa. Hmm. Sebelum itu sudah bu. Nah ini teman-teman. Jadi yang hari ini diperkenalkan itu kan select from where Group by, order by. Order by itu selalu di paling akhir. Minggu depan itu teman-teman akan kenalan dengan satu kata kunci baru yaitu having. Having ini tuh where tapi dia uh, cuman bisa digunakan untuk group function. Jadi kalau teman-teman punya syarat yang rata-rata uh, gajinya sekian, nah syarat yang rata-rata gajinya sekian itu menggunakannya having, bukan menggunakan where karena ini e, untuk kasih syarat kalau dia group function group condition, seperti itu kalau misalnya teman-teman mau nyari yang first name-nya king, ya itu silahkan pakai where, tetapi begitu syaratnya ada, yang gaji terbesarnya lebih besar dari nah, itu berarti menggunakan having nanti di having juga sama, bisa menggunakan and, or, not Kemudian bisa pakai hmm, bisa pakai between, in, itu semua bisa dipakai. Tapi eh, pensyaratannya itu karena group condition gitu teman-teman. Nah ini menjawab pertanyaan Stefanus, jadi urutannya itu select from, kalau ada where berarti where duluan, kalau ada group by, group by duluan, setelah itu boleh kasih syarat lagi having, lalu pengurutan yang terakhir order by. Seperti itu. Ini di MariaDB ada banyak toleransi ya. Jadi teman-teman tuh nggak langsung nerima error gitu. Kayak tadi nulis select bintang koma. Itu tuh kalau di DBMS lain error. Jadi teman-teman memang mesti perhatikan lagi data-datanya sih. gitu Dia banyak open-nya gitu. Itu aja. Menjawabkah Stefanus? Jadi catatan rapinya seperti ini teman-teman boleh screenshot juga. Uh, untuk... Nyambung ke yang minggu depan itu tentang having ada pertanyaan lain kalau nggak ada sebelum teman-teman menggunakan latihan yang ada di uh, modul itu kan ada satu soal latihan yang nanti buat dijawab di CLS Kau Michael sudah siap soalnya? Boleh di-share? Silahkan. Sudah, Ci. Oke. Okay. Atau mau saya ketik aja di sini? Uh, mau di-chat atau gimana? Uh, di-chat aja deh, Ci. Oh, boleh-boleh. Ya. Silahkan. Satu soal terakhir buat uh, terakhir sebelum menutup. Kalau bisa, yang belum dapat poin ya, karena ini sudah buka buat teman-teman yang udah ngejawab. Itu udah ada yang dapat 200-300 ini. Pin, mau langsung silahkan. Nah ini ya screen-nya saya buka dulu. Nah, jadi sebenarnya udah dikasih tahu kru dari tulisannya Kak Michael ya. Select track mana ya? Ini ya. Yang aku urus track Select employee ID, first name dari Employee di mana apartemen ID-nya di antara 60 dan 90. Tadi jumlahnya hilang. Michael, apakah betul? Benar C, Betul. sip. Oke, okay. teman-teman terima kasih buat uh, partisipasinya hari ini. Hari ini hmm, apa namanya? Silahkan dipakai latihan sederhana. Di obrak-obrak aja itu, database HR-nya. Teman-teman tuh kepikiran mau cari apa sih? Mau cari region, mau cari country, atau mau cari gaji, dan sebagainya. Silahkan di oprek-oprek lagi sintak-sintaknya. Minggu depan, kita akan tambah dengan having. Having itu seperti where. Tadi sudah sudah cerita dikit ya. Jadi mungkin untuk materi nggak banyak. nah Kita akan gunakan waktu, lai, waktu selanjutnya untuk latihan lagi ya teman-teman. Jadi siapkan shell-nya buat tadi ada teman kita yang uh, perlu meli DB lagi udah dikirim juga kasih tahu butuh lagi atau enggak tapi itu setahu saya ada di cls boleh teman-teman cek ya jadi bisa di download di cls. Nah minggu depan kita pasti akan ada latihan-latihan lagi uh, buat mantapin sintaknya teman-teman sebab setelah UTS itu teman-teman akan creatable jadi sintaknya nambah terus. Gitu. Terus teman-teman juga kan harus selesaikan tugas besarnya teman-teman Nah berharap minggu depan kita lebih mantap lagi sintaknya Terus kalau misalkan ternyata teman-teman ada yang mau diskusi tentang tugas besarnya Saya juga senang kalau teman-teman mau diskusi bareng nanti janjian kapan e, bisa jump bareng nggak, Mungkin nggak menggunakan waktu di kelas seperti itu Nah minggu depan kita akan latihan lagi plus kita kenalan sama having setelah itu teman-teman persiapkan diri untuk UTS, UTS teori ya. Kalau di prakteknya kan nggak e, ada ujian. Seperti itu. Jadi udah udah UTS, teman-teman ketemu lagi untuk create table. Nah itu untuk persiapan ngejawab tugas besar teman-teman. Seperti itu. Minggu depan kita latihan terakhir. Setelah itu kita belajar sintaks-sintaks seperti itu untuk persiapan penyelesaian tugas besarnya. Gitu teman-teman. Titip untuk mengerjakan satu soal latihan yang di e, modul, itu enggak, enggak susah. Saya minta tolong jawabannya aja yang rapi supaya e, cepat meriksanya juga. Jawabannya juga nggak panjang. E, review de, e, Ringkasan dari yang tadi sudah dijelaskan. Dan minggu depan kita tambah dengan having. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup kelasnya? Enggak ada, Bu. Kalau nggak ada boleh left meetingnya ya. Minggu depan kita ketemu. Jangan lupa dijawab di CLS. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih, Terima, kasih, teman -teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.